Saya harus tahu diri, ini kesalahan saya Saya minta maaf sebesar-besar sama masyarakat yang Karena saya tidak bisa memenuhi sebuah janji Kampanye saya yang begitu spektakuler Maka saya mundur Berharap Allah mengampuni saya Saya berharap masyarakat yang memaafkan saya Dan saya pun sampai tidak mau menerima anggaran makan minum sudah Karena merasa terlalu mewah Kebayang gak sih? Saya yakin itu semua media ini gak ada yang makannya lebih dari 100 juta satu bulan Saya sudah dapat gaji hampir 50 juta Gaji plus tunjangan 50 juta hampir lebih Dengan segala fasilitas Dengan rumah-rumah yang mewah Gratis AC semuanya dengan mobil mewah Masih dikasih anggaran makan minum sampai sekitar 170 juta per bulan Saya sudah ngambil lagi Jadi bulan dari tahun lalu Saya sudah ngambil lagi Jadi menurut saya saya nggak tahu ini pasti bisa menjadi bumerang untuk saya Tapi saya merasa saya berdosa dan durhaka Kalau saya tidak tidak mundur Malu saya Mendingan saya malu saat ini Berharap akan dimaafkan oleh masyarakat Dan Allah ampuni saya daripada pertanggung jawaban amanah itu Dunia akhir Saya segera hubungi pada penasaran Apa sih janji-janji kampanye yang yang Dari 99 ini Saya sudah membuat beberapa catatan Yang sangat spektakuler sebenarnya Yang, yang saya ingat ya ketika kampanye saya ingat Bapak-bapak, ibu-ibu Pilih saya, insya Allah nanti pilih saya maka semua guru ngaji, imam masjid, imam mushollah akan mendapatkan honor satu juta. Mereka semua tertarik oleh mulut ini Pak, Ibu, tertarik, satu juta imam masjid, mereka, wah ini baru pertama kali nih kenaikan tunjangan untuk 6.000 guru honorer ada 6.000 guru honorer yang sekarang gajinya mungkin honorer mungkin sekitar 300-400 ribu kita akan naikkan jadi 1,5 juta ada 6.000 orang betapa mereka pasti akan menyambut kan belum lagi beasiswa untuk 100, 100 murid masuk ke tinggi membangun sekolah pertanian gratis ambulan gratis antar jemput rumah sakit setiap desa ada 300 lebih desa berarti sudah ada 300 ambulan dong itu jajah keluar di saya Biaya dan gratis. Membangun jalan beton sampai poros desa sepanjang 1.500 km. Sekarang bisa dilihat kenyataannya seperti apa. Mem akan membedah 5.000 rumah. 5.000 rumah orang yang tidak mampu dibedah menjadi bagus. Dan lain-lain. Membangun lapangan bola di setiap desa. Ada nih, sampai kalau lagi mau saya bacakan semuanya. Tapi pada kenyataannya itu tidak tersampaikan sampai, sampai Udah saya munggu aja. Nah, ketidakharmonisan kembali lagi bahwa itu sudah di hasil dari rapat dengan pendapat bersama DPRD. Mereka menyimpulkan ada disharmoni antara antara bupati dan wakil bupati. Kesimpulan dari rapat itu, jadi ini semua tidak bisa bohong karena teman-teman bisa langsung googling saja rapat dengan pendapat KDP, wakil bupati dengan rapat dan Dan bisa di semuanya. Lalu salah satu waktu itu ber, duduk di sebelah kiri saya, ketua DPR, wakil ketua DPRD. Sekaligus Ketua PDI Perjuangan, dia bilang Saya akan mengampurkan, akan mempertemukan Bupati dan Wakil Bupati Apakah anda siap? Bisa dilihat di Instagram apa semua ada Saya bilang, saya siap, saya, saya insya Allah saya siap Anytime saya dipanggil, anytime saya diundang, tidak mungkin saya tidak datang Saya akan datang terus, tidak pernah ada penolakan atau absensi yang tidak saya hadiri Tanpa ada undangan yang benar Siap nggak dipertemukan? Lah ya sangat siap, ini kan gitu Memang tugas Wakil Bupati adalah membantu Bupati tapi itu sudah berbulan-bulan yang lalu. Ya sudah, nggak ada kabar. Tapi ini terlepas dari tetap harmoni, disharmoni itu bukan urusan ini lagi. Urusannya adalah bahwa saya rasa bahwa seperti alasan yang tertulis di, di pengunduran diri saya, bahwa saya tidak mampu mengemban nama Mas. Baik kawan kita sudah mendengar tadi ya wakil Bupati Indramayu mengundurkan diri ya ini Bapak Luki Hakim mundur ya dan kita sudah lihat alasannya tadi bahwa salah satu alasan kenapa wakil Bupati Indramayu Pak Luki ini mundur karena merasa tidak mampu menjalankan janji-janjinya selama Pil, bu, pil, dan pil wakil bupati. Ini yang mantap, ini kawan. Ini pemimpin yang seperti ini yang mantap. Yaitu manakala di saat mau maju, itu berjanji ya, berjanji, berjanji, berjanji, berjanji. berjanji tetapi janjinya tidak bisa diobati dan malu, dan merasa bersalah, merasa uh, berdosa lah. Kemudian mundur. Pertanyaannya, ada nggak pemimpin yang seperti Bapak ini? Saya senang ini. Ya, saya senang dengan uh, statement dan sikap daripada uh, Pak Wakil Bupati ini. Karena tidak bisa dipungkiri, kawan. Ya, hampir semua rata-rata yang mau maju, baik itu jadi kepala desa, baik itu jadi anggota dewan, ya caleg-caleg baik tingkat kabupaten, provinsi, bahkan nasional, ya, calon bupati, wakil bupati, calon wali kota, wakil wali kota, calon gubernur, wakil gubernur, calon presiden, wakil presiden, ini selalu memberikan janji-janji kepada rakyat. Namun faktanya, hampir semua, ya, yang berjanji kepada rakyat ini, setelah mereka-mereka mereka terpilih dan duduk di kursi jabatan, ternyata hampir semuanya tidak mampu menjalankan janji-janjinya itu. Nah, namanya itu janji itu kan utang. Nah ini Pak Hakim saya lihat, Oh luar biasa Pak, siapa Pak Luki Hakim ya? ya Pak Luki Hakim ini luar biasa karena merasa mampu tidak karena merasa tidak mampu menjalankan janji-janjinya itu dia mundur, malu, berdosa. Ini sangat langka orang seperti ini kawan. Makanya itu sebenarnya tidak perlu janji-janji kepada masyarakat. Mau bangun sekolah lah, mau bedah rumah lah, mau inilah itulah tidak perlu sebenarnya janji-janji calon pemimpin ini. Ya cukup menyampaikan apa Ya. Cukup mengatakan Menjalankan program Amanah konstitusi Sudah jelas Di dalam undang-undang dasar 45 itu sudah jelas Arah negara itu kemana Nah kehadiran pemimpin-pemimpin ini Baik lokal maupun nasional Itu hanya menjalankan amanah konstitusi Karena disitulah Tujuan negara kita Tidak perlu janji-janji yang mulut-mulut Nah Tentunya untuk menjalankan amanah konstitusi ini, ya, itu sudah ada petunjuk-petunjuknya. Sebagai contoh di pasal 33, ya amanah konstitusi. Di ayat 3, pasal 33, ayat 3 Undang-Undang Dasar 45, yaitu bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sudah ada di situ, arah tujuan negara kita kemana? Nah sisa orang yang ditunjuk menjadi pemimpin dipilih jadi pemimpin menjalankan itu. Sudah ada semuanya itu. Disitulah komunikasi pusat dengan daerah. Di daerah melaporkan di sini ada sumber daya alam kita. Ayo koordinasi ya pusat bagaimana. Awe, jalankan oleh, oleh BUMN. Itu sudah ada. Jadi kalau janji-janji dan tidak dilaksanakan janjinya kan dosa. Nah ini Pak Luki ini luar biasa. Saya hormat mantaplah Mudah-mudahan muncul pemimpin-pemimpin yang tidak penuh dengan janji, baik di tingkat lokal sampai nasional. Karena pemimpin itu cukup menjalankan amanah konstitusi negara. Saya yakin bangsa ini akan makmur. Mengimpinnya lawan.